yang parit lintang kan, kau oh. tadi kok, kau oh. bung, dah, Tatak, dah. ayah. ayah. kita tak panggil kicap dapat daun tu bang bang okey kan yang macam ni makan ni rabu Manano ditet. Oh, Gimana Oh, ya dah cantuk nau dah neta saun, percuma tiri ngangkat tak ya.